Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aini Subaita, saya ibu rumah tangga dan ini anak saya Nisa. Kami berdua akan menjelaskan testimoni sebelum dan menggunakan Botol Divinity. Sebelum menggunakan Botol Divinity, anak saya Nisa mempunyai beberapa keluhan seperti pola tidurnya tidak teratur, nafsu makannya kurang dan BAB-nya keras. Alhamdulillah semenjak bertemu dengan Divinity dan menggunakan Saropin sudah sebulan ini Anak saya Nisa mengalami banyak perubahan seperti pola tidurnya sudah tidak teratur lagi, maksud makannya sedikit demi sedikit bertambah dan BAB-nya sudah tidak keras lagi. Dan saya Aini, berat badan saya 75 kilo dan mengalami keluhan di sendi kaki. Alhamdulillah sejak pengobatan semenjak Infinity secara rutin, sudah ini berat badan saya berkurang sedikit demi sedikit dan seni-seni sudah tidak mengalami ini lagi terima kasih terpimiti